Oke, okay, kita mulai. Untuk mata kuliah sistem informasi manajemen saya sendiri untuk dosen pengampunya Komang Kurnia Jadi, ini biodata saya, ya. Nah, ini beberapa satuan acara perkuliahan kita untuk sistem informasi manajemen. Jadi, untuk pertemuan pertama, kita pengantar dan membahas sedikit data dan informasi, dan seterusnya silahkan dibaca sendiri. Nah kita sepakat saja, jadi dua kali teori atau dua kali pertemuan lah, terus diselingi dengan tugas atau kuis. Jadi pertemuan ketiga ada tugas atau kuis, pertemuan keenam ada tugas dan kuis lagi, begitu juga nanti ada UTS. Jadi ada dua teori, tugas. Dua teori, tugas. begitu. Untuk... Pertemuan kedua ada kita masuk ke sistem informasi, peranan SI dalam pengelolaan manajemen, begitu seterusnya. Ini untuk pertemuan ke-se9 dan seterusnya, sama, dua teori kita selingi dengan tugas kuis, dua teori kita selingi dengan tugas dan kuis. Nah, goal dari mata kuliah sistem informasi manajemen ini adalah eh, pemahaman akan sistem informasi di dalam sebuah perusahaan, dalam manajemen. Oke okay ya, oke okay, selanjutnya ini beberapa referensi yang saya gunakan dari tata sutabri. Oke, okay, kita mulai untuk kuliah yang uh, slide yang pertama di sistem informasi manajemen. Jadi kita sering mengetahui ada istilah sistem, apalagi teman-teman di lingkungan uh, dunia komputer gitu ya. Sering kita mendengar istilah sistem. Oke, jadi dalam pengorganisasian yang saling berinteraksi, jadi dalam sebuah perusahaan, kita sebut perusahaan itu sebagai organisasi, itu pastinya di dalam organisasi itu saling berinteraksi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam kesatuan variabel atau komponen. Misalkan dalam sebuah perusahaan, ada dari jangankan perusahaan gede deh Indomaret kita contohkan ada kasir ada ada cash, ada cash management ada bagian staff gudangnya ada bagian ya bagian-bagian di dalam sebuah Indomaret atau perusahaan tersebut itu harus uh, harus saling berinteraksi saling berkomunikasi saling membantu satu sama lain agar tercipta sistem di dalam perusahaan tersebut jadi kalau teman-teman mendengar kata sistem Iya, kalau orang-orang komputer biasa, oh sistem aplikasi ya? Bukan. Kalau kita ngomongnya sistem ke arah sistem informasi manajemen, dalam lingkup manajemen, sistem itu adalah sebuah proses bisnis di dalam sebuah perusahaan. Terbentuklah sebuah sistem. Memang di sana, karena kita di sini mata kuliah sistem informasi manajemen, ngomongnya adalah sebuah manajemen dalam sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan tersebut menggunakan sistem informasi untuk mengontrol manajemennya tersebut? Nah kita awali dari sebuah definisi sistem, di mana sistem itu adalah sebuah apa? Ya, ya. organisasian yang saling berinteraksi di dalam sebuah perusahaan tersebut, atau komponen-komponen di dalam sebuah perusahaan tersebut yang saling menggerakkan satu sama lain, e, menggerakkan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Itu dia sebuah sistem. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan, satu komponen sistem itu tidak jalan, tujuan dari sebuah perusahaan itu tidak akan jalan. Oke, okay. nah pendekatan sistem yang lebih uh, menekankan pada prosedur, ya jadi kita ada mengenal istilah kelompok sistem. Jadi pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur itu mendefinisikan Sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Saya ulangi, pendekatan sistem dalam sebuah perusahaan tersebut yang lebih menekankan pada prosedur. Dipahami dulu, sistem yang lebih menekankan pada pendekatan prosedur, dia akan mendefinisikan sistem tersebut sebagai suatu jaringan kerja. Dari komponen-komponen atau dari prosedur-prosedur di dalam sebuah perusahaan yang saling berhubungan. Dia harus berkelompok, dia harus bekerja sama untuk melakukan kegiatan pencapaian sasaran tertentu di dalam sebuah perusahaan. Oke, okay. nah makna dari prosedur itu sendiri ya, yaitu urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang nanti dapat menerangkan apa yang harus dikerjakan, what, apa yang harus dikerjakan di perusahaan tersebut, siapa yang akan mengerjakannya, who, kapan dikerjakannya pekerjaan tersebut, when, dan bagaimana mengerjakannya untuk sebuah solusi, yaitu how. Kalau itu sudah dijawab, visi, misi, sistem yang ada di sebuah perusahaan tersebut pasti akan berjalan. Oke okay ya, ada why, ada where, ada when, ada how, ada what, ada who. Itu yang akan dikerjakan oleh tiap-tiap komponen di dalam sebuah sistem, di dalam mencapai sasaran yang sama. Nah, sedangkan pendekatan yang menekankan pada komponen, jadi tadi ada sistem yang eh, pendekatannya terhadap prosedur, sekarang ada Pendekatan, sistem yang melakukan pendekatan di mana menekankan kepada unsur komponen itu mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi tergantung kalau ditanya sistem apa itu sistem di dalam sebuah perusahaan apakah dia kelompok sistem yang mengedepankan pendekatannya terhadap prosedur atau sistem yang mengedepankan pendekatannya dengan komponen atau elemen itu akan menjadi definisi sistem yang berbeda kalau prosedur tadi dia akan mengerjakan kapan dikerjakannya siapa yang mengerjakannya apa yang harus dikerjakannya siapa yang akan mengerjakannya di mana dikerjakannya itu prosedur yang jalan tapi kalau komponen Sistem itu sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu di dalam sebuah perusahaan. Secara prinsip, sistem itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, apa itu? Kalau sistem terbuka, itu sistem yang dihubungkan dengan lingkungan melalui arus sumber daya. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Oke. Sedangkan sistem tertutup, itu sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Jadi dia tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Kalau sistem yang terbuka, langsung. Nah, kalau sistem secara umum, ya ada sebuah input, ada sebuah proses, ada sebuah output. Itu sistem yang terbuka. Kalau sistem yang tertutup, dia tidak mempengaruhi lingkungan. Outputnya itu akan menjadi mekanisme pengendalian untuk dijadikan sebagai sumber input kembali untuk diproses selanjutnya oleh manajemen. Nah, berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana implementasinya memanfaatkan teknologi komputer? Oke, okay, dalam mata kuliah sistem informasi manajemen ini, kita membawa definisi sistem yang dimaksud adalah sistem berbasis komputer. Jadi, paradigma kita digeser kembali karena tadi di awal, ketika kita mendengar sebuah sistem, jangan sampai oh, sistem aplikasi, nah, sistem yang tadi dijelaskan di awal. Nah, karena di sistem informasi manajemen ini dan kita berada di lingkungan komputerisasi, kita sekarang menggeser definisi sistem tersebut. Yang dimaksud sistem itu adalah sistem berbasis komputer. Sekarang baru kita ngomongnya adalah sebuah sistem berbasis komputer. Dalam hal ini adalah aplikasi. Oke okay, ya. Jadi sistem berbasis komputer itu didefinisikan sebagai serangkaian atau tatanan elemen-elemen yang diatur untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Melalui pemrosesan data dan informasi. Oke okay ya. Di mana tujuan yang dimaksud dari sistem berbasis komputer itu adalah memungkinkan untuk mendukung fungsi bisnis dari sistem tersebut. Mendukung bisnis dari sistem tersebut. Sistem yang saya sebutkan tadi yaitu mendukung fungsi bisnis dari sistem tersebut. Sistem itu bukan aplikasi saya ganti saja dengan proses bisnis. Nah tujuan dari sistem berbasis komputer, saya ulangi, tujuan dari sistem berbasis komputer yang dimaksud adalah memungkinkan untuk mendukung mendukung fungsi dari proses bisnis di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah kalau teman-teman punya usaha deh, punya usaha jangankan perusahaan uh, usaha yang besar, uh, kita jualan gitu ya, kita punya toko. Terus proses bisnisnya sudah ada ketika orang belanja, dia akan ngambil barang, dia akan uh, ke kasir, habis itu dia akan membayar. Nah, ketika itu tidak teman-teman sistemkan, itu udah proses bisnis yang yang yang kompleks, itu harus disi harus disistemkan, muncullah sebuah aplikasi kasir, muncullah sebuah aplikasi uh, sistem inventory, untuk keluar masuknya barang, untuk pembelian dan penjualan ke supplier, ke customer, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistemlah kita menjalankan proses bisnis di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi kita menuangkan proses bisnis kita ke dalam sebuah komputer. Sistem yang ini, yang, yang tadi kita sebut adalah sistem berbasis komputer. Gitu. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu terdiri dari pertama ada perangkat lunak, saya tidak ngobrol banyak lagi tentang perangkat lunak, teman-teman semua sudah pahami, yaitu software ya atau program aplikasi komputer bisa berupa struktur data, bisa berupa dokumen yang berhubungan, yang berfungsi untuk mempengaruhi metodologis bisa, perangkat lunak bisa berupa prosedur atau kontrol yang dibutuhkan, perangkat lunak di dalam sebuah komputer kita, boleh bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua elemen selanjutnya adalah perangkat keras, hardware, Iya 30 orang sudah tahu deh apa itu hardware. Perangkat elektronik tentunya yang memberikan kemampuan penghitungan, ya. Terus, yang ketiga, elemen di dalam sebuah sistem itu harus ada manusia. Kita, sebagai sumber daya manusianya, resesnya, pemakai, dan operator dari perangkat keras dan perangkat lunak tersebut harus ada manusia. Kalau nggak ada manusia, nggak ada artinya perangkat lunak sama perangkat keras tersebut. Yang keempat adalah harus ada sistem basis data. Kalau kita, ketika kita berbicara sistem berbasis komputer, sistem informasi. Aplikasi, kalau dia dikatakan sebuah sistem berbasis komputer, elemennya harus ada sistem basis data. Dalam hal ini adalah database management system. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ya DBMS itu yang nantinya sebagai perantara komunikasi kita sebagai manusia dengan basis data yang ada di dalam komputer itu. Yang digunakan di dalam uh, sistem berbasis komputer tersebut. Nah, elemen selanjutnya adalah ya, prosedur ini yang penting. Prosedur dalam hal ini adalah proses bisnis di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana? Karena dengan prosedur inilah kita akan uh, memperoleh kerja dari sistem berbasis komputer tersebut, aplikasi tersebut. Jadi, kalau elemen prosedur, langkah-langkah yang menentukan pengguna, khusus dari masing-masing elemen dari sebuah sistem atau prosedur di mana sistem itu harus bekerja. Jadi kalau tidak ada prosedur, sistem aplikasi yang teman-teman buat itu tidak akan ada artinya. Jadi ada lima elemen di sini, ada perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusianya, terus ada basis data dan DBMS-nya sekaligus, begitu juga yang kelima adalah prosedur. Data sering disebut sebagai bahan informasi. Ya, data sering disebut sebagai bahan informasi. Apa bedanya data dengan informasi yang sudah pasti? Informasi itu adalah luaran dari data yang sudah diolah. Nah, data seperti yang teman-teman ketahui adalah fakta yang dikumpulkan dari pengukuran atau pengamatan. Jadi, dia dapat berupa angka hurufkah, atau karakter khusus yang menyampaikan sedikit arti. Sedikit arti, saya tegaskan. Teman-teman garis -teman ini sedikit arti data itu hanya memiliki sedikit arti. Nanti yang harus kita olah menjadi sebuah informasi. Oleh karena itu, makanya disebutkan adalah data itu sering disebut sebagai bahan informasi. Nah, agar data-data terkumpul menjadi e, berarti dan memberi manfaat bagi kita, maka data-data tersebut harus diproses lebih lanjut. Ada yang menyebutkan data sebagai bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur dari sebuah simbol-simbol yang mewakili bisa jadi kuantitas, tindakan, benda, ya dan sebagainya. Ya. Nah, ada pula yang berpendapat data adalah sumber dari informasi. Kalau tadi adalah bahan dari informasi, kalau sekarang sumber dari informasi. Karena tidak ada, ketika tidak ada data, ya informasinya tidak ada gitu loh. Data merupakan bentuk jama' dari bentuk tunggal datum atau data item. Saya tidak jelaskan lagi, kalau datum itu adalah, kalau kalau kita ngomong tabel, ada nim, ada nama, ada alamat gitu ya. Nim itu adalah, misalkan 19, 10, 10, 10, 10 itu adalah datum. Namanya siapa? Carlos. Itu datum atau data item. Ya. Data merupakan bentuk jamak dari datum tersebut. Datanya data mahasiswa itu baru data yang terdiri dari name, nama, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu satu data. Oke ya. Nah, agar menjadi informasi ya, yang berguna data itu perlu diolah menjadi sebuah siklus Siklus ini yang disebut dengan siklus pengolahan data seperti yang ditunjukkan pada gambar atau data processing cycle. Jadi ada input berupa data, ada diproses datanya tersebut yang menghasilkan sebuah data yang bermakna atau menjadi informasi yang berguna bagi si pengguna. Tadi data, yang tadi data. Sekarang informasi. Nah, apa bedanya data dengan informasi? Yang tadi juga data adalah sumber informasi, data adalah bahan dari informasi. Kalau informasi dikatakan berharga, jika informasi tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kalau teman-teman besok menjadi manajer, menjadi supervisor, teman-teman akan mendapatkan sebuah informasi. Nah, informasi dikatakan it berharga. Jika informasi yang teman-teman dapatkan itu bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan teman-teman ke arah mana, ke arah yang lebih baik dalam sebuah manajemen uh, di perusahaan. Tapi kalau informasinya jelek ya, ya itu nggak akan menjadi uh, pengolahan datanya nggak bagus. Ya, sasaran utama dari sistem informasi nantinya adalah menyediakan informasi yang akurat dan penting. Informasi juga dapat berarti beberapa kesatuan yang tak terukur yang dapat mengurangi ketidakpastian tentang suatu peristiwa. Itu Oleh karena itu, teman-teman akan e, mengolah data berupa inputan nanti di processing, entah itu dikolaborasi dengan storage nanti, yang nanti akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi adalah pemrosesan dari data yang tampak di dalam sebuah konteks untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Oke okay ya, informasi adalah data yang diproses untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, data yang berarti itu bisa kita katakan sebagai informasi. Atau data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Seperti itu, jadi sebagaimana telah disebutkan di sebelumnya tadi di slide-slide awal, nah, data itu merupakan bentuk yang masih mentah, kan? Gitu yang belum dapat bercerita banyak atau belum dapat uh, memberikan informasi apa-apa sehingga perlu diolah lebih lanjut itu tadi di awal. Nah, data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan sebuah informasi. Modelnya macam-macam tergantung dari informasi yang akan kita perlukan. Data diolah melalui model tertentu menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh oleh penerima. Oke okay ya, tadi data yang diolah melalui sebuah model-model tersebut itu akan menjadi informasi yang dapat kita manfaatkan sebagai uh, user and user atau sebagai penerima dari sebuah informasi tersebut dalam Nah, tujuannya untuk apa kita mengolah data terus kita sudah mendapatkan informasi terus untuk apa? Untuk membuat keputusan dan melakukan sebuah tindakan yang lebih baik di dalam sebuah manajemen tersebut, di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang nanti akan berarti melakukan suatu tindakan lain yang akan membuat ya sejumlah data kembali. Oke ya, jadi antara data sebagai inputan yang tadi terus kita olah, terus kita dapatkan informasi, terus kita lakukan sebuah action dari informasi-informasi tersebut, nanti dia akan menjadi data yang baru kembali, bukan data seperti yang tadi menjadi data yang baru kembali nanti kita contohkan nah data yang masih di belum diolah itu akan disimpan dalam bentuk database basis data ke dalam sebuah basis data sesuai dengan skema gambar skema tersebut nah data yang disimpan ini nantinya dapat diambil kembali untuk diolah kembali menjadi sebuah informasi kalau informasinya lebih bagus kembali untuk di, di dilakukan sebu, eh, sebagai dasar manajemen akan digunakan sebagai pengambil keputusan, begitu prosesnya berjalan, dia akan menjadi data-data lagi, masuk ke database lagi, kita olah lagi, dan begitu siklus dari informasi secara terus-menerus. Nah, data tersebut akan ditangkap sebagai input kembali, diproses kembali lewat suatu model tertentu lagi, dan seterusnya membentuk sebuah siklus yang kita namakan Siklus dari sebuah informasi atau information cycle. Dia akan mengalir begitu terus-terusan. Nah, dari siklus informasi kita mendapat sebuah informasi. Nah, seberapa baguskah kualitas dari informasi yang kita dapat? Kualitas dari suatu informasi itu tergantung dari tiga hal. Seberapa akurat informasi tersebut seberapa tepat pada waktunya informasi tersebut dan seberapa relevan informasi yang kita dapatkan. Yang pertama akurat, informasi itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak e, bisa atau dia e, informasi tersebut tidak tidak menyesatkan end user kita. Nah, akurat juga berarti informasi tersebut harus jelas mencerminkan apa maksud dari sebuah informasi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau bisa uh, merubah ke, uh, ke arah yang lebih baik? Nah, biasanya kualitas dari informasi tersebut dilihat dari uh, keakuratan dari informasi. Slide di belakang nanti ada contohnya. Nah, yang kedua kualitas dari informasi dilihat dari tepat pada waktunya. Jadi informasi yang datang pada penerimanya, pada end usernya, pada kita itu tidak boleh terlambat. Kapanpun kita perlukan informasi itu harus harus harus bisa di generate seketika. Informasi yang susah, yang sudah uh, usang, yang sudah hilang itu tidak akan mempunyai nilai lagi. Informasi-informasi yang di generate kemarin-kemarin-kemarin, ketika ada data lagi yang kita olah menjadi informasi, informasi yang kemarin itu enggak nggak akan berguna lagi karena Paradigma nilai dari sebuah informasinya akan hilang dia. ya Makanya semakin hari, semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, mahalnya nilai informasi itu karena cepatnya informasi yang mudah didapat di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah aplikasi. Makanya diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk memperoleh dari informasi tersebut mengolah dan mengirimnya informasi tersebut dari sistem sampai dengan ke penerimanya, end-usernya, yaitu kita. Dengan apa? Pastinya dengan sistem berbasis komputer. Terus yang ketiga, kualitas informasinya. Yaitu relevan ya. Informasi tersebut mempunyai apa namanya, manfaat untuk pemakainya. Jadi relevan. Ya. Yang, di, yang dimaksud adalah relevansi uh, informasi. Jadi, uh, informasi tersebut digunakan oleh supervisor akan relevan untuk dia olah atau akan relevan untuk uh, si supervisor tersebut gunakan untuk uh, membuat sebuah keputusan. Kalau informasi gudang terus dikasih teman-teman uh, security misalkan itu enggak bakalan relevan. Informasi itu enggak ada artinya seberapa seberapa bagus informasi yang ditampilkan tapi kalau end-usernya tidak tepat ya nggak bakalan uh, kualitas, tidak berkualitas informasinya oke okay, kita uh, brainstorming sedikit saya mau tanya apa yang teman-teman ketahui tentang sistem informasi saya yakin teman-teman uh, baik yang kerja atau belum bekerja pasti pernah menggunakan yang namanya aplikasi Yang dikategorikan dalam bentuk sistem informasi Teman-teman yang bekerja misalkan Mengunjungi SADS Nah SADS itu adalah sistem akademik sticky Di mana dia tergolong sebuah sistem informasi Karena nanti SADS itu bisa menghasilkan sebuah informasi-informasi Baik itu ke Pak Ketua, baik itu ke Pak Pak Bu Ani selaku WK1 ke bagian keuangan dan lain sebagainya untuk, di apa? untuk didapatkan informasinya untuk diolah Untuk membuat kesepakatan baru, keputusan baru terkait dengan bagaimana perjalanan ke depan Nah sistem informasi itu bagaimana? Apa yang disebut dengan sistem informasi? Pertanyaan itu sering dilontarkan kepada kakak kelas teman-teman pada saat dia ujian seminar, pada saat dia ujian tugas akhir, judulnya keren, judul tugas akhirnya sistem informasi penggajian, sistem informasi akuntansi pada pada PTA, ketika ditanya nah, sistem informasi itu apa, deh? nggak bisa jawab, dan itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam mata kuliah sistem informasi manajemen, sistem yang dapat mengolah data. Yang nantinya dapat menghasilkan sebuah informasi Apakah cukup sampai sana? Tidak Informasi yang sudah didapat itu bisa digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan Digarisbawahi sebagai acuan pengambilan keputusan Jadi informasi tersebut tersebut bisa, bisa sebagai acuan pengambilan keputusan Itu yang penting dalam sebuah sistem informasi kalau dia tidak bisa menjadi acuan sebagai keputusan keputusan manajerial, itu bukan informasi namanya. Jangan-jangan itu masih data saja, baru, yang yang yang dibilang informasi baru data saja. Oke, okay, next slide nya kita contohkan. Nah, terus yang kedua, apa yang menjadi pembeda antara data laporan dengan informasi? Anehnya. Teman-teman yang sudah maju skripsi, tugas akhir, seminar. Ketika ditanya, mana informasi dari sistem yang kamu buat? Apa apa informasinya? Yang disajikan laporan, salah. Laporan akan sangat berbeda dengan informasi. Tadi saya sampaikan, kalau data, sistem dapat mengolah data, menghasilkan sebuah informasi, tapi informasi itu belum bisa menjadi sebagai acuan keputusan. Bisa jadi itu masih berupa data atau laporan atau dalam bentuk data yang jamak Data yang jama itu yang kita sebut dengan laporan. Kalau laporan disuguhkan ke supervisor, ke manajer ini pak laporan penjualannya. Oh iya, itu bukan informasi yang kita berikan. Itu adalah data, kumpulan data yang kita berikan ke manajer Nah terus apa itu bedanya antara data atau laporan dengan informasi. Nah ini, di sebelah kiri itu ada laporan, laporan laba rugi standar di apotek nonstop 24 jam. Nah laporannya, laporan apa? Ada laporan pendapatan, ada laporan biaya pokok penjualan, terus ada ada laba, laba rugi kotornya, terus sampai bawah ada beban-beban operasional, ada laba rugi operasi, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, dan laba rugi bersih. Sampai paling bawah angka itu menunjukkan empat 17904448 Itu artinya ini adalah yang disajikan adalah laporan laba rugi per satu bulan misalkan. Nah, kalau ini yang diberikan setumpukan 12 lembar ke manajer, ini laporan Januari, Pak, ini laporan Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember, itu yang teman-teman berikan adalah laporan, adalah data yang jamak. Nah, di sini banyak banget datum, kalau sekumpulan datum membentuk sebuah data, Sekumpulan data membentuk sebuah laporan. Yang kita suguhkan sebenarnya adalah laporan. Terus, kan kita ngomongnya sistem informasi manajemen atau sistem berbasis komputer dalam hal ini adalah sistem informasi. Terus informasinya apa? Nah, ketika data-data penjualan obat di antara bulan Januari sampai dengan Desember di sebuah apotek kita sajikan dalam bentuk grafik yang ada di kanan itu. Ya. Dengan model obat yang sering dibeli atau sering ditransaksikan oleh customer, itu model data yang diolah. Kita akan memperoleh sebuah grafik seperti itu. Ini penjualan tahun 2017 misalkan. Jadi ada obat paracetamol tolak angin, blablabla, bla bla, sampai dengan uh, lames ton, ya namanya terakhirnya itu. Itu akan membentuk sebuah grafik. Ini berupa informasi. Tadi saya sampaikan di awal, informasi harusnya bisa, bisa sebagai acuan pengambil keputusan. Teman-teman sekarang jadi manajer. Kalau melihat grafik seperti itu, apa yang bisa diambil keputusan? Untuk eh, apa namanya? Untuk berikutnya agar lebih baik banyak hal. Satu misalkan dari pergudangan, gudang obat. Teman-teman punya apotek, terus di belakangnya punya gudang. Kalau melihat grafik seperti ini, keputusannya adalah kita harus men-stop lebih banyak obat-obat yang terjual paling banyak setiap bulannya. Ada parastamol, ada tola angin, ada pitasimin, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa ambil lima grafik di depan, berarti lima jenis obat itu yang harus kita restock setiap bulannya. Jangan sampai teman-teman uh, ada dagang obat datang, ada supplier obat yang datang, ya dia menawarkan lameson yang terakhir itu, penjual ini kecil sekali. Kalau teman-teman tidak membaca sebuah grafik, tidak membaca sebuah informasi, bisa jadi manajer itu membeli obat yang yang paling jarang dibeli di apotek tersebut. Itu bisa kita ambil keputusan. Oke okay, ya. Terus kalau ada yang teman-teman dulu belanja di Carrefour, belanja di Hardis, belanja di Indomaret deh. Kalau teman-teman datang di tanggal 2, di tanggal 3, itu kasirnya full. Empat ada kasir atau delapan ada kasir be di Carrefour. Di Tiara Dewata deh contohnya juga. Itu pasti akan penuh isi kasir. Tapi kalau teman-teman datang tanggal 19, tanggal 22 gitu misalkan, dari delapan kasir, paling yang terisi cuma tiga orang penjaganya. Sisanya tutup, tutup, tutup. tutup Apa yang terjadi? Kenapa manajemen bisa melakukan seperti itu? Kalau teman-teman, berada di sistem informasi, jangan suguhkan dia sebagai laporan transaksi penjualan. Jangan diberikan laporan penjualan, tapi berikanlah dia informasi penjualan. Bahwa dalam satu bulan transaksi penjualan itu informasinya adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu paling ramai orang belanja. Terus grafiknya menurun lagi tanggal 5, tanggal 6, Menurun-menurun lagi sampai tanggal 20-an. Menurun dia. Terus naik lagi tanggal 25. Kemungkinan disebabkan karena ada yang, ada yang gajian di tanggal 25. Naik lagi transaksinya dikit, habis itu turun lagi. Paham ya? Jadi dari sana kita mengambil keputusan bahwa, oh kasirnya tanggal-tanggal segini harus kerja full. Tanggal-tanggal segini ya paling 4 deh, 3 deh isi. Jadi, dia bisa mengontrol sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Jangan heran, teman-teman tanggal 22, nge kok tiga, ya padahal kasirnya 8, kok 3 aja yang buka, saya lo antre, gitu misalkan. Ya itu karena dia membaca, manajemennya membaca sebuah informasi. Selain saya sudah habis, itu untuk pertemuan pertama pengantar data dan informasi untuk minggu depan kita masuk ke sistem informasi yang lebih dalam kembali terus peranan sistem informasi dalam pengelolaan uh, proses bisnis di dalam manajemen